Assalamualaikum guys, apa khabar, hebat, hebat, hebat saya Abdul Rashid, Coach Artana. hari ini saya tak boleh nak buat live Sementara apa, semasa recording ni dibuat, saya masih lagi ada internet tapi masa meeting dibuat saya tak ada internet coverage jadi saya bagi recording ni and saya buat sedikit pengisian untuk sama-sama kita menyemak, eh, menyemak sama adakah kita telah berada uh, dekat uh, skill yang diperlukan untuk menjadi seorang punding yang hatana berjaya. Baiklah, saya akan listkan uh, 20 uh, skill yang you kena develop. Insyaallah, kesemuah 20-20 skill ni akan kita address dekat dalam akademi hatana kita. Of course, uh, bukan semua 20 skill ni akan ada dekat dalam induction class, tapi insyaallah akan go through one by one supaya siapa saja yang berada dekat dalam Hebat Realtors ni dia akan benefit daripada ilmu yang kita nak share bersama baiklah, apakah skill-skill yang kita perlukan so basically saya akan bacakan satu persatu dan kita semak adakah kita rasa kita puas hati ataupun kita perlu um, menambah baiki skill yang kita ada tu skill yang pertama yang paling penting ialah pengurusan masa bagaimana dengan you mengurusan masa you kalau sekiranya you seorang full time, what is your routine? Pagi you pagi you buat apa? Tengah hari you buat apa? Tengah uh, malam petang you buat apa? Malam you buat apa? You ada rutin tak? Rutin adalah habit orang berjaya. Kalau orang tu dia tidak menginginkan habit orang yang ada impian. Kalau orang tu dia tak ada impian, dia tak ada rutin. Dia perjalanan hidup perjalanan hidup dia berkada apa yang dia suka. Jadi orang yang mempunyai impian dia mempunyai rutin, kalau you tak ada rutin maka adalah sangat baik, waktu ni adalah waktu yang terbaik untuk you semak dengan coach ataupun you semak dengan team leader you, apakah rutin yang you perlu lakukan setiap hari and bagaimana pula you mengawal you punya apa tu permintaan daripada orang yang you kasihi, contohnya kalau sekiranya you telah set rutin and macam mana you nak kawal sekiranya ada kepuluan daripada uh, example isteri you ataupun anak you uh, di, di dalam perkara apa dalam dalam rutin yang telah you set tu macam mana you nak kawal so yang itu perlu dia ada juga insya-Allah kita akan address dekat dalam akademi atanap itu yang pertama yang kedua ialah bagaimana bagaimana, bagaimana kita menguruskan fear of influence dengan kita punya past client okey so saya ada sebut kita mesti ada mempunyai uh, carta komunikasi, setiap minggu siapa yang kita nak hubungi betul tak, so kita ada grup kita, grup kita, grup kawan sekolah, grup kawan sekampung, so kita dah kita dah set minggu ni siapa kita nak hubungi, so carta tu mesti ada, kalau you tak ada carta tu maka you akan ketinggalan, you akan mumble, jumble, tak tahu apa yang, uh, apa, tak tahu uh, susunan komunikasi tu terlepas pada time by the time kamu nak berhubung dengan orang yang penting eh, yang akan nak, nak membantu kamu tu, dia terlupa dia dah bagi jualkan rumah tu pada orang lain ha, itu contohnya, eh. jadi sentiasa berhubung dengan mereka mempunyai komunikasi aa, carta komunikasi untuk berhubung you punya plus client dengan sphere influence. influence okay. yang ketiga ialah qualify yang membezakan antara orang yang orang yang hebat dengan orang yang tak hebat ialah cara dia qualify, kalau dia tak qualify maka dia sepanjang dia punya harinya, masa dia akan lebih di spend untuk tunjuk kepada orang yang tidak layak, you imagine kalau sekiranya ada satu longgok ikan kan? katakan ikan eh? satu longgok ikan, ikan yang paling segar ada ikan kat bawah, kalau you tak shift shift shift by the time you sampai katakan maksudnya kalau you tak shift ikan yang atas tu untuk dapat ikan yang segar kat bawah by the time masa you nak sampai kat bawah tu ikan tu dah jadi busuk so maksudnya bila kita dapat leads kita kena qualify cepat-cepat supaya kita nak qualify kalau kita nak tahu mana satu daripada leads yang 10, yang 20, yang 30 yang masuk, yang mana satu yang akan bagi you sale sekarang jadi itu ada cara dia insyaAllah, yang keempat ialah follow up 70% daripada sales datang daripada following up. 5 80% daripada sales datang selepas 5 kali cakap no. Maksudnya bila you dapat no you you kena ada sistem macam mana nak follow up you punya list. Sampailah ketikanya dia akan cakap yes ataupun dia kata jangan kacau saya lagi. Okey. So following up sistem follow up. Yang ke kelimanya ialah macam mana nak present kita punya secara eksklusif. Ha, macam mana kita nak present secara eksklusif bila kita dapat leads and orang tu memang kita kenal SOI kita macam mana kita nak dapat supaya orang tu close sebagai leads kita apa tu uh, eksklusif dengan kita jadi itu kita kena belajar juga ada skrip dia ada dia punya uh, apa tu dokumen yang kita kena bagi sebelum kita pergi sebelum kita sampai rumah dia masa kita sampai rumah dia apa yang kita kena tunjukkan selepas kita dah dapat uh, appointment apa yang kita lakukan macam tu ok, seterusnya ialah analisa listing, macam mana kita nak analisa listing kita adakah listing kita tu bagus, hot, warm, cold okay. ha, jadi macam mana nak buat tu kita akan nilai nanti seterusnya macam mana kita nak urus bantahan, yang ketujuh macam mana kita nak urus bantahan, bantahan tu bagus kalau orang tak bantah masanya sales tu tak akan jalan, so bantahan tu seperti apa yang coach kita cakap Uh, coach saya cakap, uh, coach saya yang dah empat puluh tahun dalam industri ni, dia kata bantahan tu adalah um, bantahan tu adalah persoalan yang masih lagi tidak terjawab selagi kita tak ada uh, address the bantahan, uh, soalan tersebut maka kita tak akan, tak akan close, jadi apa yang kita kena lakukan kita kena uh, address the bantahan supaya kita dapat close, so kita akan jawab dan jawab dan jawab, jadi kita tahu macam mana nak dapat, nak korek bantahan tu sebab bantahan tu dia tak nampak, kita kena korek, <laughs> so, macam mana buat nanti kita akan discuss skill macam mana nak close, uh, macam uh, uh, brand Tracy ada buat 27 type of closing betul tak tetapi kebanyakannya hanya 3-4 dah cukup untuk kamu untuk nak buat closing kalau kamu tahu skill dia, tapi at least kamu kena tahu 27 art of closing tu kan Ha, so itu akan kita akan go through and then, tengok adakah perlu pembaikan atau tidak kalau kamu rasa closing kamu dah cukup bagus ataupun tidak kalau sekiranya cukup bagus dan mungkin kamu boleh share so ada do, banyak type of closing beratus tapi yang kita akan go to nanti 27 okay, macam mana nak buat negotiation okay, macam mana macam mana kita nak tahu kita nak deliver uh, uh, Kepuluan, eh, keperluan pembeli kita. Macam mana kita nak deliver ke keperluan pembeli kita ataupun pun keperluan penjual kita. Jadi art of negotiation ni ialah art of mencapai keperluan, kan? Dengan apa tu keperluan dua-dua pihak tanpa apa tu membuat um, uh, dia panggil apa? Uh, uh, tanpa tanpa membuat uh, eh uh, uh, uh, concession yang banyak ah perkataan dia tapi ada satu lagi word yang lebih menarik ah bukan concession tapi takpe saya lupa eh maksudnya macam mana kita nak mencapai dua-dua uh, needs ni tanpa membuat concession yang banyak okey concession yang merugikan salah satu pihak dia kena win win win win win kalau tak ada win win win win win, win no sales okey kita jangan teruskan itu adalah tanggungjawab kita untuk menjaga the interest of kita punya client Ingat eh itu fiduciary duty kita. Okey? Semua kena win. Strateginya ialah macam mana nak bekerja dengan pembeli. Pembeli ni bila dia datang jumpa kita, "Saya nak tengok rumah sekarang juga." Selalunya kalau macam tu pengalaman saya lah, dia dia sama ada harga dia terlalu rendah ataupun dia punya expectation terlalu tinggi macam tulah. Selalunya you have to check first, qualify first. Macam saya kata, kalau kita tak qualify, kita punya leads apa yang berlaku ialah kita jadi tour guide. Tunjuk rumah ni, tunjuk rumah ni, tunjuk rumah ni. Saya pernah pernah kena juga. Tunjuk sampai 10 biji rumah. Tak close, close. Bila dia dah suka, dia minta harga separuh daripada apa yang dia. Itu yang problemnya. Separuh daripada apa yang kita tunjuk. Saya buat sewa banyak kan. Sewa dalam 12000 dia nak 6000. Hmm. Kan? Itu contohnya. So qualify dan bekerja dengan pembeli administration macam mana you nak uruskan tugasan lepas dah closing sebelum closing, macam mana you nak pastikan nak follow up dengan ada lawyers, macam mana nak follow up dengan bankers dan segalanya eh, apa yang kita kena buat selepas ATP dan ITR 12 customer service, ada lima minit lagi, saya go through apa yang saya sempat <laughs> okay, customer service macam mana kita nak tahu kat mana limit customer service kita eh, macam mana kita nak jaga dia orang Macam mana macam pagi ni ada satu sharing daripada salah satu daripada rakan-rakan kita sangat menarik. Actually saya nak share video tu. Tapi masalahnya saya rasa um, tu a bit tu personal tapi basically macam mana dia menjaga orang hingga orang ingatkan merasakan dia adalah pruning yang betul-betul hebat eh? Dan uh, pelan kejaya, ha uh, ingat eh orang yang gagal apa? People who fail to plan plan to fail orang yang gagal merancang, merancang untuk gagal, so macam mana kita nak check sama ada kita punya pelan kerjaya kita berfungsi atau tidak ha, itu kita akan go to nanti, macam mana nak track our numbers yang ke-14 macam mana nak track our numbers, okay, our numbers ni maksudnya berapa banyak call, kita dah call sebelum sebelum kita dapat listing, berapa banyak viewing yang kita buat sebelum kita buat closing, benda itu semua kita kena tahu, Sebab ada otherwise kita tak boleh nak judge, nak verify adakah kerja yang kita lakukan itu berkesan ataupun tidak okay. kemahiran skill dalam dalam apa, dalam apa skrip, bila kita call orang kita kena ikut skrip ha? skrip tu tak kisahlah datang daripada you ataupun datang daripada saya you kena follow that skrip sebab dengan skrip maksudnya semua soalan-soalan yang ada you jawab awal-awal so that orang yang telefon di ada side tu dia terak uh, pening kepala uh, sama ada apa yang you apa apa yang kita Uh, explain tu dah terjawab betul pun tidak, nanti kemudian bila kita balik dia tanya soalan tu, so you have to go through semua sebelum kita uh, apa tu sebelum kita uh, balik selesai, eh. so macam saya pun saya ada skrip saya juga kat sini so saya baca skrip saya untuk menyampaikan video saya ni okay. seterusnya ialah ke my, uh, mindset, program dekat atas ni ini yang paling penting, okay. so kalau sekiranya mindset you tak kuat you akan cepat cepat apa cepat uh, give up you akan uh, apa tu tidak committed so mindset sangat penting okey macam mana nak buat mindset nanti kita tengok adakah dia mempunyai stamina yang kuat ha? dalam keadaan dalam keadaan down tak ada sale tak ada closing tak ada apa uh, no no no no sampai 10 no you masih lagi okey ataupun tak adakah you macam kata uh, apa rakan nego kita tadi iaitu Adakah jiwa you kuat, mantap melawan di dalam <gifat> antara apa tu satu sama lain, okey? Seterusnya goal setting, you buat goal setting tak? Ha sekarang ni awal tahun kan. Aa, awal tahun sepatutnya you buat goal setting. Ha you kena ada goal setting you eh. You dah set tak goal setting you? Apa yang you nak achieve untuk tahun 2021? Saya dah buat, you dah buat. So sama juga. Macam buat goal setting, Aa, nanti kita go through, okey? Uh, pengurusan wang duit dah masuk dah ni wui banyaknya masuk 20000 30000 wui banyaknya masuk macam mana kita nak uruskan apa kita nak buat dengan 20000 tu kan uh, so sebagai seorang pemilik tanah ada cara dia sebab kita bukan saja nak jadi seorang perunding yang berjaya kita nak jadi insan yang berjaya juga betul tak so itu yang ke-18 okey tinggal 2 minit lagi bagus 19 ialah cara nak cara sistem yang lengkap adakah kita mempunyai sistem yang lengkap macam mana nak berkomunikasi semuanya dah lengkap eh yang kita boleh apa tu confident dengan dengan dengannya okey uh, so sistem itu can be booklet can be workbook uh, itu nanti ujung-ujung kita akan go through yang terakhir sekali yang paling penting bukan yang paling penting yang paling banyak kita banyak buat <laughs> yang paling penting ialah presentation tapi yang paling banyak kita akan lakukannya ialah buat prospecting eh so you know macam mana nak buat prospecting ha. Ha. kalau you tahu macam mana nak buat prospecting uh, then adakah prospecting tu kalau kita kebosan you lakukan juga ataupun tidak so itu adalah uh, perkara yang kita kena fikirkan dan kita akan tanya dengan coach, tanya saya, tanya leader you, tanya coaches uh, berkenaan dengan prospecting you, kat mana yang you kena tambah kat mana yang kena kurang, kalau boleh you buat web chat. Kan? tengok kat mana yang you kena sambar, tahun ni adalah tahun baru untuk you tahun akan datang adalah tahun baru untuk you, set your time dengan coaches ataupun set your time dengan team leader untuk mendapatkan uh, kaedah yang terbaik untuk you mencapai apa you nak, okay, itu sahaja uh, perkongsian daripada saya terima kasih banyak-banyak uh, doakan apa tu uh, saya selamat sampai dan uh, kembali InsyaAllah kita jumpa lagi di lain ketika, saya akan ada di uh, DKL 1000 bulan dan 6000 bulan insyaAllah saya kita ada kenduri besar kan so insyaAllah saya akan cuba ada juga so itu saja daripada saya jumpa lagi dia akan datang terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh